Angkom kalian masih, batasnya lurus lurus masih. Kalau <tipun> <Lurus>, mas. <Lurus. tipun> <tipun> uh, yang mau ngomong aku bahaya. maruf, bangun dia ada super pun kan dia ini boleh di proses meret proses persyukurannya Mbak Mbak Mordalian kuteri ini berkaitan lima Mordos ini panjang sekali kalau sering matuh terlihatan Pak Tuhan ini pasas dia sotip ini boleh di sekalian dia isu yuk, dia pun Mbak Kodet Harun ini guru nih pun Bama jadi angin kota yang terus harus ya anak-anak, ayo kutah sini begini berlumur maju kalau kan kiri tau tabahi bil akmal ternyata jika lagi abahi ini sarang ini sangat kesem-sem kalian lase pergi bando ini ku wong karumati ini ini pertama waten torikam kakak peninggungisya itu kata seminggu buatan pati bener muntri diangkatkan singkat cerita harus ditetikkan lewat mutamar torekamutam hanya macam bener atas sih rapat jika iman dia pertama di nipun yang masih sendiri murid putri pertama pondok termas. Saya masih juga mencatat sejarah murid pertama putri Dari lorone nggih, ya, dari sekian fador putra-putrane dan berubah, sehingga kalah keren ya, wakunak bangun judul lewat besok besoknya nasib nyawanya bangun dengan hati mas Nabi hahaha kalau kita itu itu bangun rumah sambil hidupan nyawanya terserah terserah hahaha akhirnya terserah mas Rosado jadi supirnya dipadol nyawanya di air di tangannya ini kemauan saya sakit ke belan balen Bukan cerita mulang itu ya kita sesi angel. Jadi aku <tik> <tik> mau lebih dari cukup jadi mungkin atau kalo malaikat aku hubungan anda dengan bangnya nyawanya di tangan. Saya. <tik> Maknya dengan, dengan apa nya saya supirnya. <tik> <tik> <tik> <tik> Tapi alhasil dia sotif keluar biasa. Gue lo dia cuma nangis, dia, dia siuti sehat, dia sering cerita, dia sotif. Dia ulangi menangis karena gue itu harga langsung. Gue bulan gak gini pun berarti lebih dari tahu, banyak orang-orang di sekeliling lo, bos. iya empat tiga puluh, empat puluh sekian Iya, Mas tindak kalian Bapak pulau, bilang giliran Arupa. Oke, lucu-lucu. Nah, yang berapa di Terus kayak gini, di santai Kuyo alhamdulillah, TV Kuyo ya, TV wali. Oh, Rom, oh Oke, warahmatullahi wabarakatuh